Ikut! Masuk ke lubang. an, tempat yang ada di kota Madinah diperkirakan nanti sampai bubur. Jadi pagi kami sempatkan untuk vlog untuk foto-foto. Jadi kami tidak makan di restoran, kami makan roti aja untuk berbagi waktu. You... Video. You... Assalamualaikum, you... selamat pagi. Kita selesai uh, salat subuh. Kita tidak menunggu waktu suruh karena jam 7 tepat kita diajak oleh Diva untuk keliling Kota Madinah ke Jabal Uqut, kemudian ke apa namanya ke Bunturma. Tadi video, video, Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, acara pagi ini berjalan dengan lancar. Jam tiga tadi sudah mulai kita tahajud di Nabali selanjutnya sampai dengan sholat suruh kemudian kita menuju hotel dan kita makan pagi di hotel makan nah, sampai kenyang terang, terang, kita apa namanya. ruf hotel ruf hotel, ruf kita di hotel yang jaraknya yang 50 meter aja dari uh, masjid Natawi jadi sangat recommended hotelnya uh, bintang 5 tidak terlalu besar amat jadi enak uh, rufnya tidak bergur dengan pintu dua atau pintu dua lima jadi dekat sekali kita setiap saat ke kecil enak dan sekarang agenda kita adalah pengenalan lingkungan masjid Nagari dilanjut dengan sholat Isha setelah itu nanti kita acara bebas ya jadi boleh memperbanyak pikir ngaji di masjid Nagari pokoknya bebas ya oke sampai ketemu nanti Pas-pasin makan di restoran setelah duhur, mudah-mudahan nanti sebelum duhur kita sudah sampai lagi di hotel sehingga kita bisa melaksanakan sama duhur di